Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk men-setting nama display akun kita pada zoom meeting nah kita pertama-tama buka aplikasi zoomnya sebelum kita masuk ke link meeting atau zoom meeting kita Nah, setelah muncul tampilan awal dari aplikasi Zoom ini, kemudian kita klik tombol setting. Nah, di paling atas ada foto profile kita dan nama display kita. Klik itu, kemudian kita cari display name. Nah, pertama di sini display name saya, Mang Cepian. Nah, yang ini kita klik yang ini. Nah, setelah itu, pada display ini yang di bawah yang ini kita edit, ya, kita hapus dulu. Awalnya kan memang JPN tadi, kemudian saya rubah menjadi champion atau ya, Cpian underscore. Bandung Barat nah setelah kita merubah seperti ini kita tinggal tombol shift yang ada di atas setelah kita shift nah maka display name kita sudah berubah menjadi champion underscore Bandung Barat dan ini akan tampil pada uh, pertemuan atau zoom meeting kita sebagai nama kita nah seperti kita lihat di sini sudah berubah di atas ini sudah berubah menjadi Cepian underscore Bandung Barat. Nah mudah sekali e, itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.